Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kembali lagi ke channel aku Nah di sini aku akan Share ke teman-teman Gimana sih caranya Agar bisa mendapatkan gratis Ongkir di Shopee Soalnya di luar sana nih Masih ada sebagian dari kita Yang belum tahu Cara mendapatkan gratis Ongkir di Shopee Mungkin saat teman-teman membuka aplikasi shopee kurang teliti atau bagaimana Sehingga tidak tahu cara mendapatkannya Nah di sini aku akan kasih tutorial lengkap dari awal sampai akhir Tonton terus ya videonya shopee, Kemudian klik voucher gratis ongkir Serta klaim semua voucher gratis ongkir yang ada Jangan sampai ada yang tertinggal satupun ya teman-teman Nah, selanjutnya kita cari aja barangnya yang kita beli. Di sini aku mau membeli blouse. Jangan lupa ya teman-teman, pada saat kita memilih baju, kita harus melihat bintang dari tokonya tersebut. Jika bintang tokonya tersebut bagus, 90% barangnya kita beli barangnya bagus. Begitu bos sebaliknya. Teman-teman harus melihat bahan baju yang ingin kita beli ini ya teman-teman harus melihat review dari para pembeli sebelumnya apakah barang yang datang sesuai dengan rail nya atau tidak langsung aja kita masukkan ke keranjang, di sini aku mau membeli warna silver kita klik aja keranjang yang ada di pojok kanan atas klik saja barang yang ingin kita beli nah di sini kita bisa mengatur ingin membeli berapa ingin beli 2 nah jangan lupa ya teman-teman untuk memasukkan voucher gratis ongkir yang di awal tadi kita sudah klaim ya tinggal kita memilih mau memakai voucher gratis ongkir yang mana karena di sini banyak ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita tinggal check out aja. Karena di sini aku memakai metode shopeepay, tinggal memasukkan kata sandinya saja. Di sini aku percepat ya karena memasukkan kata sandi shopeepay. Pesanan kita tadi sudah berhasil. Nah, kita cek ya teman-teman. Di sini kita bisa memilih mau memakai ekspedisi apa. Mau memakai JNT atau JNE. Kita tinggal ubah saja sendiri. Untuk merubah ekspedisinya, jangan sampai lebih satu jam ya teman-teman.